Bila kalian mengunjungi Sumbawa Nusa Tenggara Barat, selain dapat melihat perkasanya Gunung Tambora di Sumbawa Besar, kalian juga dapat menyambangi pulau yang satu ini. Pulau itu bernama Pulau Satonda yang konon penuh misteri dan mitos. Yani soal Pulau Satonda yang terlarang dan sebagian masyarakat meyakini bahwa Pulau Satonda ini adalah pulau terlarang sehingga siapapun tidak boleh mengunjunginya. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Pulau Satonda adalah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Barat Indonesia. Pulau ini terletak di lepas pantai Pulau Sumbawa dan pulau ini masuk dalam wilayah Kabupaten Dompu, 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores dan secara administratif berada di wilayah desa Nangamiro di Kecamatan Pekat. Keindahan dan pesona pulau ini juga tak lepas dari cerita masyarakat desa. Menurut cerita, pulau ini merupakan tempat pengasingan seorang putri cantik dari kerajaan Sanggar, Putri Daimingga namanya. Dikisahkan pada masa Putri Daimingga, diperebutkan oleh banyak orang dari berbagai kerajaan karena pesona parasnya. Hal itu yang akhirnya memicu pertikaian antar kerajaan. Karena tak ingin banyak pertikaian terjadi, Raja Sanggar pun mengasingkan putrinya ke Pulau Satonda. Sang putri memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan diri di Danau Satonda. Namun sebelum tenggelam, sang putri mengeluarkan kutukan sekaligus sumpah terakhirnya. Sumpah itu diakini tidak ada wanita yang bisa mendapatkan yang anggun dan cantik dalam satu waktu. Jika ia anggun maka ia tidak cantik, dan jika ia cantik, maka ia tidak anggun. sebab ini ditujukan kepada semua wanita agar nasibnya tidak seperti dirinya dan tak ada lagi gadis tak bersalah yang harus dikorbankan seperti dirinya. Selain mitos sang putri raja, pada bagian pesisir pulau ini akan banyak dijumpai pohon yang bernama pohon kali buda atau pohon harapan. Dinamakan begitu, konon pohon ini dipercaya dapat mengabulkan segala permintaan dengan cara menggantungkan apapun dan memanjat doa kepada leluhur. Atas mitos ini pula saat ini banyak barang-barang tak jelas yang bergelantungan di ranting atau di dahan pohon kalibuda. Sebut saja bungkus rokok, sepatu bekas hingga batu. Pulau cantik yang satu ini terbentuk karena letusan gunung Satonda yang terjadi pada belasan ribu tahun yang lalu. Konon katanya gunung Satonda disebut sebagai gunung api purba mengingat usia Gunung Satonda yang lebih tua dari Gunung Tambora. Dan Pulau Satonda ditetapkan sebagai wisata alam laut oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 1999.